Nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar, pujilah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 Nah untuk merespon mas murid tadi kita akan menyanyi dari lagu yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku Firman Tuhan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 Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya di minggu pertama? Boleh bilang minggu pertama ya adik-adik di tahun 2021 ini. Kak Andi berharap kita semuanya diberikan kesehatan. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. hal yang penuh kasih Terima kasih Bapak untuk di minggu awal tahun 2021 ini. Kau memberikan yang berkat yang luar biasa bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah pelayanan anak. Bapak di sorga, berkati kami. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firmanmu, persiapkan hati kami, Agar kami dapat mengerti akan kebesar, kebenaran firmanmu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita buka Alkitab kita. Dari Mazmur 104, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Adik-adik Buka. Masmur 104, ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Masmur 104, ayat 1 sampai 5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, Haji Wako.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 Mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Adik-adik yang terkasih, bagaimana setelah kita melihat bersama-sama tayangan yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi? Apa perasaan kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Khususnya dalam pikiran adik-adik di rumah. Ya, mungkin sama. Dalam pikiran adik-adik maupun dalam pikiran kak Andi. Bahwa yang terucap adalah. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Sungguh dasyat Allah yang telah menciptakan. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang indah. Dan adik-adik, di sini kita tahu. Bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah. Saat ini, sampai selama-lamanya adalah Allah yang menciptakan pada saat itu. Ribuan tahun yang lalu, kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu, pada saat dunia diciptakan. Alam diciptakan, sampai Allah yang saat ini. Dan Allah yang akan datang adalah Allah yang sama, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak mengurangi sedikit pun kuasanya. Adik-adik yang terkasih, kami disini mau sampaikan bagaimana kuasa Allah menciptakan dunia ini, alam semesta ini, menciptakan pegunungan-pegunungan yang tinggi. Menciptakan lautan-lautan yang sangat luas Menciptakan tata surya Yang tadi sama-sama kita lihat bersama-sama Sungguh luar biasa Dan adik-adik kita pun adalah ciptaan Allah Allah yang sangat luar biasa Adik-adik yang terkasih Dalam perikop ini pemazmur ingin menyampaikan bahwa alam beserta isinya Adalah ciptaan Allah dalam ayat 1a di sini dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Pernyataan ini adalah pengakuan dari dalam hati sang pemazmur bahwa Allah itu sangat besar, bahwa Allah itu sangat luar biasa, bahwa Allah itu sangat maha kuasa. Adik-adik yang terkasih. Dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Di sini pemazmur ingin menyampaikan bahwa alam bumi beserta isinya adalah dalam genggaman Allah, dalam pemeliharaan Allah. Semua ciptaan yang ada di dunia ini dalam genggaman Allah. Termasuk diri Kak Andi, termasuk diri Adik Adik, mama, papa, oma opa, tante, kita semua, hidup kita dalam genggaman Allah. Dalam pemeliharaan Allah. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. di mana pandemi ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di dunia semuanya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita harus takut? Apakah kita harus khawatir untuk keluar rumah? Sebagai manusia, ciptaan Allah, adalah hal yang wajar kalau kita merasa khawatir. Adalah wajar kalau kita merasa takut. Tetapi, yang perlu digarisbawahi, kita ketakutan jangan berlebihan. Kita merasa khawatir jangan berlebihan. Kalau kita berlebihan, kita bukan sakit, bukan kena COVID-19, tapi kita sakit karena kita kelaparan, karena kita tidak bisa belanja ke warung, ke pasar. Di sini adik-adik, Kak Andi mau sampaikan. kekhawatiran kita, ketakutan kita adalah hal yang wajar. Tetapi di sini kita ingat, di Pemasmur sampaikan bahwa hidup kita, hidup semua alam ciptaannya adalah dalam genggaman Allah. Untuk itu, ketika kita mau beraktivitas keluar dari rumah, kita berdoa dulu. Minta perlindungan Allah. Minta hidup kita dalam genggaman Allah. Dalam pemeliharaan Allah. Setelah itu kita keluar rumah, Jangan lupa kita menggunakan protokol kesehatan. Apa adik-adik? 3M? Ya, pakai masker. Cuci tangan. Atau kemana-mana, Kak Andi selalu bawa ini. Hand sanitizer. Saya percaya, kan percaya. Adik-adik, papa, mama, semuanya kita. Kalau keluar rumah, kita menggunakan ini. Dengan cara apa? Setelah kita pegang sesuatu, kita pasti akan semprot seperti ini. Ya. Yang ketiga, jaga jarak. Jadi kita jangan khawatir adik-adik, selama kita melakukan, melaksanakan 3M tadi, percaya dalam bimbingan Tuhan, kita akan selamat. Kita akan diberikan kesehatan. Karena hidup kita dalam genggaman Allah. Tapi perlu digarisbawahi. Jangan merasa kita, ah hidup kita nih dalam genggaman Allah, jadi saya cuek aja lah, keluar, gak pakai masker, saya cuek aja, ah kumpul sama teman-teman tanpa jaga jarak. Ah cuek aja nih saya pegang sesuatu, gak, gak perlu cuci tangan. Jangan mencobai Tuhan. Pakai hikmat. Kita keluar rumah, sebelum keluar rumah kita berdoa. 3M, lakukan. adik kan terkasih, sudah seharusnya kita sebagai ciptaan Allah, kita memuji Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Salah satu bentuk kita menyatakan pujian kepada Tuhan... ...atas alam semesta ini adalah dengan cara apa? Ada yang tahu adik-adik? Ya, menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik. Seperti apa? Ada yang tahu adik-adik? Bagaimana kita menjaga e, ciptaan Allah... Menjaga lingkungan dengan cara apa? Contoh ini, aduh, lumayan berat juga nih. Adik-adik, nih, ya, menjaga setiap hari kita rawat, kita siram, ya, kita bersihkan tanah-tanahnya sehingga tanaman ini bisa tumbuh subur. Bisa adik-adik bayangkan, jika tanaman ini kita tidak rawat, apa yang terjadi, ya? Pohonnya mungkin daun-daunnya akan mengering. Akan layu dan akan mati. Artinya kalau kita melakukan tidak melakukan itu. Tidak merawat ini, tidak menyiram. Tanaman ini akan mati. Artinya kita tidak bisa menjaga ciptaan Allah. Ada lagi yang lain adik-adik. Contoh sederhana menjaga, merawat e, lingkungan sekitarnya. dia ada tisu nih. Kalian ada tisu, akan dipakai, pakai-pakai, akan langsung buang. Tuk, membuang sampah dengan sembarangan. Artinya kita tidak menjaga e, kebersihan lingkungan. Dari hal yang sederhana aja, tisu atau sampah buanglah pada tempatnya. Betul sekali. Adik-adik yang terkasih, di sini kita percaya bahwa kuasa Allah. Sudah menciptakan semuanya. Isi dunia ini. Oleh karenanya, Sebagai bentuk puji-pujian kita kepada Allah, Jaga, lestarikan alam sekitar kita, lingkungan kita, ciptaan Tuhan, Kita rawat bersama-sama. Adik-adik, Kandi ada sedikit aktivitas tugas untuk adik-adik semuanya. Di rumah. ya. Contohnya apa nih aktivitasnya? Kami minta adik-adik foto atau videoin sebentar aja atau foto aja lalu kirim ke grup Pelkat BA seperti biasa. Contohnya menyiram atau merawat tanaman. Foto atau videoin ketika adik-adik e, merawat, menyiram tanaman di rumah. Atau yang lain lagi, merawat, memelihara atau memberi Makan makanan eh, kepada hewan kita, hewan peliharaan kita. Misalnya apa? Hewan peliharaan kucing, anjing, atau burung, kita rawat. Kita beri makan. Artinya kita sudah memelihara ciptaan Tuhan. Terus ada yang bertanya nih, Kak Andi, aku di rumah enggak punya tanaman. Kak Andi, aku di rumah enggak punya hewan peliharaan. Gimana dong caranya? Gampang. Adik-adik bisa ambil sapu, ya adik-adik menyapu lantai, Nyapu lantai di pekarangan rumah, di teras rumah, atau di e, ruang tamu, foto. Tetapi lakukan setiap hari. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita memelihara e, lingkungan, ciptaan yang sudah Tuhan berikan pada kita semuanya. Baik adik-adik, Kak Andi tunggu ya tugas-tugas kalian di sana. Jangan lupa langsung dikumpulkan, nanti Kak, e, Kak Andi akan memberikan hadiah kepada adik-adik. Tiga orang yang memberi, uh, mengirimkan tugas-tugas uh, ini, nanti ke Andi dibantu kakak-kakak uh, layan, akan menilai. Apa hadiahnya? Ada yang tahu? ah Ya, betul. Yang penting, ke Andi akan berikan hadiahnya. Untuk itu, jangan lupa uh, lakukan dengan baik untuk menjaga, memelihara lingkungan sebagai bentuk puji-pujian kita kepada Allah semberkati. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kayowan. Nah, sekarang kita akan masuk sesi aktivitas ya adik-adik. Tadi kan Kandi udah bilang untuk foto aktivitas adik-adik lagi uh, ngepel atau nyapu bareng mama, nyapu halaman, lagi nyiram tanaman. Nah, adik-adik, Kayowan mengingatkan, jangan cuma lakukan aktivitas itu hari ini aja, tapi bantu mama dan papa untuk menjaga lingkungan setiap hari ya adik-adik. Nah, sekarang Kayon juga punya aktivitas untuk adik-adik yaitu tada, Kita akan membuat ini kartu yang isinya pohon. Ini adik-adik. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu yang pertama ada kertas. Kertasnya Kayon di sini pakai kertas buffalo, tapi kalau adik-adik nggak punya di rumah boleh juga pakai kertas kok Nah, terus kita juga akan menggunakan kertas origami. Lalu kita akan pakai alat tulis, yaitu gunting dan juga spidol, atau boleh juga pulpen kalau adik-adik nggak ada spidol. Lalu kita juga akan menggunakan lem untuk menempel origaminya nanti. Nah, yang pertama kita akan membuat uh, batang pohon dan juga uh, pohonnya ya, adik-adik. Nah, pertama kita akan uh, ambil kertas origaminya, terus kita buat pola. Nanti eh, akan jadi seperti ini, adik-adik. Jadi, ada dua ya, bisa dibuka tutup kayak gini pola pohonnya. Oke, nah, terus kalau udah, jangan lupa juga kita buat ini batang pohonnya. Nah, lalu kalau udah, eh, nanti adik-adik juga bisa tambahin eh, di daunnya pohon itu eh, buah-buahan, misalnya eh, buah apel warna merah atau buah mangga warna hijau atau buah jeruk warna oranye. Nah, nanti setelah menyiapkan bahan dan setelah menggunting pola yang udah kita buat, kertas buffalo atau HVS yang tadi kita udah sediakan, kita mau lipat jadi dua ya adik-adik di tengah kayak gini. Oke. Kita lipet. Nah, kayak gini adik-adik, nanti bisa kita buka kayak gini. Terus kalau udah, kita tempel deh. Pertama tempel dulu uh, batang pohon yang udah kita gunting tadi. Baru deh kita tempel si uh, pohon-pohonnya ini yang tadi udah kita gunting juga. Nah, kalau adik-adik pengen tambahin uh, buah-buahan hiasan yang tadi kayuan bilang juga boleh adik-adik. Nah, di sini kayuan bikin ceritanya ini buah apel. Nah, terus, kan ini tadi bisa dibuka ya adik-adik. Nah, adik-adik tulis deh gimana sih cara adik-adik untuk menjaga lingkungan. Misalnya, Kayawan di sini tulis menyapu halaman rumah. Terus di sini juga ada nih menyiram tanaman. Nah, di sini juga ada buang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Banyak banget ya adik-adik cara untuk menjaga lingkungan. Nah, nanti kalau ditutup kayak gini, jangan lupa ya adik-adik untuk... Uh, Kasih tulisan, cara nama adik-adik menjaga lingkungan. Kalau di sini Kak Yawan tulis, cara yowan menjaga lingkungan. Nah, demikian ya adik-adik aktivitas kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan juga dikumpulkan ke grup Pelkat PA Shalom Depok. Dadah adik-adik! Nah, gimana tadi firman Tuhan yang udah didengarkan? Pasti seru banget ya! astri dan kakak-kakak lain di sini berharap bahwa firman yang tadi sudah didengarkan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik sekalian. Nah, jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama Papa ya.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 Adik-adik yang terkasih Kita bersama-sama sudah memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita Jangan lupa adik-adik Tetap jaga kesehatan adik-adik Jaga kesehatan adik-adik Dan kita sama-sama merawat e, ciptaan Tuhan Adik-adik yang terkasih Jangan, jangan lupa juga Adik-adik punya dua tugas. Yang pertama, tugas yang tadi Kandi sampaikan, foto, kirim foto atau video. Dan yang kedua, ada tugas juga dari Kayoan, nanti akan disampaikan, kirim kedua-duanya tugas tersebut. Ya, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, terima kasih. Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik. Bapak, kami sudah membaca mendengarkan serta merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa tinggal di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Bapak, agar kami bisa menjaga, merawat lingkungan yang sebagai bentuk ada ciptaan engkau. Biarlah kami bisa merawat itu semua sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, Bapak di sorga berkati kami. Kau berikan kesehatan bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati adik-adik semua di rumah hari ini sampai selama-lamanya. Amin.